Seharian masyarakat di, di desa ini hmm, semuanya adalah pengrajin dalam membuat alat bantu kerja pertanian, hmm, perkakas survival, pandemi pandesi untuk membuat pedang, hmm, semua jenis pedang, dari pedang katana, pedang Arab, pedang Eropa. Golok pisau pokoknya yang berkualitas bagus dan berkualitas tinggi deh pokoknya jadi di sini adalah pandai besi uh, terbesar di Asia karena dari seluruh negara Asia mesen pedangnya di sini nih di desa Cibatu Sukabumi karena di sini masyarakatnya semua menjadi pengrajin pandai besi semua jadi kalau mau mesen di sini nih kodi-kodian soalnya nih kita tes ketajaman pedang Laskar mudah terbaru ini persilapan ketajamannya lewat kertas mantap, udah sehat kertasnya tes pakai beton aja yang paku beton. nah paku asli paku tujuh. tesnya langsung ke paku beton. paku beton mah kuat dicincang kayak apa juga tapi terputus. tungguin aja liatin. Mantap, gila, masih aman nih. Gak ada yang gempa tuh. Mantap, mantap deh. Langsung aja dibungkus biar rapi. Oh, uh, proses ini adalah salah satu cairan untuk mengeluarkan corak di baja Damaskus. Ya, ini untuk menguatkan coraknya nih begini caranya tuh nanti jangan lupa di share ya ke nomor whatsapp kita mau gue masukin ke youtube Oh coraknya langsung terlihat corak abadian ini adalah mbak damaskus asli ya bukan kw kw ini bisa menebas apa saja Yang menghalanginya Ini cara mengeluarkan Sangat corak ini. sekali ini Bilahnya Kalau bukan Baj baja damaskus disiram begini nggak bakal keluar coraknya Lebih cantik dari istri tetangga <guluh> Galu oh, Langsung muncul ini coraknya Tuh kan kelihatan kan Kayak kain batik ini, Damaskus asli nih, ada garis airnya ini sangat rumit ya, tapi ya mantap, hasilnya memuaskan.